Kali ini kita akan melihat Hari Andun Nah, itu dalam rangka akikah Atau secara adat berterang sebar main kebangunan oh, Ah, oh, sorry, ah. Oh, sorry, ah Hi <laughs>